bulan apa Agustus Agustus 2019 hmm. 2019 Yang oh, pas itu para-paranya Januari itu itu para-paranya Desember, hmm, para Desember Januari yang hmm. yang sampai keluar darah hmm. sampai keluar itu. itu itu keluar darahnya cuma satu kali apa kali, kali doang kali. itu doang mungkin itu mungkin udah apa bahasanya udah apa gitu udah apa gitu kemana-mana ada ya itu diantarin orang tua terus itu kemana-mana awal-awal doang. doang yang ke... mm -mm. itu yang ke rumah sakit sama orang tua, tua. Mm. Desember ya hampir hampir setengah tahunan kurang lebih angkat lagi ke atas kurang lebih lah kurang lebih segitu itu kalau buat kalau buat buang air ini kencingnya ini sakit banget berarti ya ada panas Panas. Oh, gitu. Kalau di badan gimana? Enakan enggak? Like, gitu? Enggak fit ya, Enggak fit Oh, gitu. Betul. Ada yang enggak pernah, ada Ini enggak buat nih ya orang yang namanya kuatir hmm, perih, gitu perih gitu modelnya aku tuh terus pas awal pas awal gitu yang pertama kali gitu terapi itu apa itu perubahannya gitu gimana ini tapi ini dari ini perihnya udah hilang semua ya udah alhamdulillah itu berarti itu yang pas keluar darah itu udah nggak bangun iya pas belum keluar darah itu masih masih ada bangun makanya juga kabur ya kok kayaknya masih gitu mm -hmm. Kalau kecil kan juga orang -orang orang kecil kan, kalau orang berat ya. kecil baki kan terganggu. Iya. Sudah dah, alhamdulillah sekarang udah nggak sakit, udah mulai presentasenya 50 persen lebih. mudah mudahan sehat selalu lahir batin ya. Mm -hmm. Gitu aja. Ini bang Bobby Abi, bang Bobby Abi. Bang hmm, Gitu, sekarang BAB-nya udah agak-agak lumayan lancar. Alhamdulillah ya Allah amin. Teman, -teman Abang coba duduk dulu bentar duduk dulu bentar. Duduk, duduk, duduk, buka. Buka ya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu aja dalam ini aja udah mulai enggak ini sakit kan Oke, Ping, ini pinggang hmm. pinggang udah enggak ini sakit begitu hmm. persentasenya mungkin udah 80 persenan ada ada Tapi kali dua, Hah? Ini uh -uh. ya 85 persenan ada 10 lah saya gitu. Berarti kalau untuk kencing darahnya mau udah total lah ya sembuh lah, alhamdulillah sekarang sakitnya gitu. Iya ya, udah udah nggak ada lagi rasa kayak gitu lagi. Ya, udah Iya mm -mm. ya, gitu rasanya gitu sampai apa gitu sampai sekarang. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Nah, udah tinggal jaga aja nanti pola makan sama kesehatan aja. Saya selalu lahir banget. Kiri, kanan, kiri, kanan, atas, bawah, atas, bawah, nah, lagi, gimana, tegakin, gimana, ah, dikit lagi, dikit lagi, ini sarap kecepit juga sih, tapi udah Alhamdulillah mending sekarang cara kejepit. Gerakin lagi. Enakan, tegak. Atur nafas. Tegakin. Enakan. Alhamdulillah ya Allah. Atur nafas. Lagi atur nafas. Lagi atur nafas. Lagi atur nafas. Lagi, atur napas. lagi.